makin yang segar seger yuk ini adalah salad kohl bahan-bahannya kol. untuk ditahui nanti ada di caption ya guys ya. ini wortel lalu ini mayonnaise dan ini jeruk nipis susu kental manis gula dan garam lalu semua bahan itu kita aduk kita campur jadi lalu kita potong-potong atau kita parut kolnya ini aku pakai parutan khusus sayur biar praktis ya guys nah ini hasilnya setelah kolnya diparut lalu ini aku mulai memarut wortelnya sebenarnya bisa dipotong-potong pakai pisau tapi lebih praktis diparut sel paritan wortel dan kolnya lalu kita masukkan mayonaise nah, lalu kita masukkan saus atau bahan yang tadi sudah kita aduk di awal ya lalu kita aduk rata semuanya sampai benar-benar tercampur -benar rata nah, kalau sudah tercampur rata kita tutup rata minimal dua jam. Nah ini penampakannya setelah dua jam. Ini tuh enak banget dan seger banget. Apalagi kalau makannya pakai goreng-gorengan kayak di gitu loh guys. Like. Tapi aku sama keluarga sukanya langsung dicampurin begini aja udah. Oke okay, selamat mencoba.